Sebelumnya, di ahlu misteri, tolu dan misteri bus hantu. Halo, baby. Bisa temenin aku nggak? Sekarang, a.k.a. Ayuna. Aku otw loh ya. Lu naik bis aja, kan hal tuh deket. Kok udah setengah jam nungguin nggak ada juga bus yang lewat? Asik, akhirnya dadang juga. Malam-malam gini masih rame aja. Tapi kok, feeling nggak enak, enak ya? ya. marah sih ini nih, bau amis banget. Jangan-jangan ini, ini besantu cuman. lagi. Coba masnya pindah aja ke depan, gimana? Akhirnya, Akhirnya bisa terbebas bebas dari, bebas bau dari bau busuk. Eh, eh ada ibu-ibu. Ini si ibu nafas ga sih? Pas, eh, jangan-jangan ini besantu ah, lagi. Cuman. Story. Ini si ibu aneh banget deh Dari tadi kerjaannya anda doang. nggak ngedik doang Gak gerak gak apa Serem juga sih <tuh> Bu Bu Woi bu Jawab kali ah itu kan benar gak dijawab dong fiksi ini mah ada kejanggalan apa gua turun aja gitu ya apa gua langsung lompat aja ya dari jendela wahai anak muda dalam menerima informasi pastikan kebenarannya terlebih dahulu jangan menelan sesuatu hal mentah-mentah dan saat terpojok dalam suatu pilihan jangan terburu-buru mengambil keputusan cakep ini, ini jangan woi bukan, bukan pantun, pantun. oh ya udah, ya udah deh ya pokoknya, ya. pokoknya gitu sebagai generasi, generasi muda, muda kamu harus mengambil muda, keputusan berdasarkan, berdasarkan, berdasarkan data dan, dan fakta data. Jangan mudah termakan koa Oke, makasih ya Ki atas hujangannya Tapi ngomong-ngomong Ki siapa ya? Kamu, Kamu bukan cucu, kan cucu saya, saya. Pak. Apaan? Orang kakek saya dua-duanya masih hidup? Waduh, Aduh, salah server saya, saya. Wah ternyata, ternyata cuma mimpi. mimpi Waduh si ibunya masih ada dong Apa jangan-jangan ini si ibu, ibu betulan hantu ya, hantu ya? Hmm tapi, tapi benar juga sih. juga sih kata aki-aki dalam mimpi barusan Aku harus cek terlebih dahulu Yang, Yang jadi masalah, masalah ngeceknya, ngeceknya gimana ya Gak ada, Gak ada pilihan, pilihan lain. lain. Aku harus, harus tanya langsung, langsung sama si ibunya. Tapi, Tapi pertama, pertama, harus dapat respon, respon dulu dari, dari si ibu ini. ini. Bu, bangun bu. Udah sahur bu. Asyap. Oh. Uh, menyeramkan. Oh. Uh, uh, aku adalah Crusher Jabar. Sangat dinamis dan presisi, tapi kok gak ada yang negur aku ya? Sungguh, kaligrafi yang sangat tua. Lalu, si penyanyi pun tampak bahagia sekali. Moral aku rusak, tapi tidak ada yang omelin aku. Woi, Bu. Beneran nih, gak mau komplain. Taruhannya generasi muda loh, Bu. Moral anak bangsa dipertaruhkan loh ini. Terpaksa saya Wah, harus keluarkan biar tepamung, Kalau ini masih, masih gak berhasil, berhasil. tahu, tahu ya. deh Berita dari akun gosip lambe underscore tour and travel. Lambe underscore tour and travel? Tour and travel. Bukankah itu adalah akun gosip yang, gosip yang diakui secara internasional? Dan berhasil memecahkan rekor muri menjadi akun gosip tergipa. Pak. Jika ada ibu-ibu yang tidak tahu gosip terkini dari Rambe Anerskortur and Travel. Akan diusir dari tongkrongan gosip. Seorang publik figur. Seorang public figure. Seorang public figure yang mana adalah mantan seorang magician kondang yang kini bekerja sebagai youtubers, motivator, atlet, gym, tukang batu, Hah? tukang air ledeng. Gila ini profesi banyak amat. Maruk bener Tidak lain dan tidak bukan bernama Dedi Dedi Kor Dedi Kor Of the core, dedikor of the core. Bukannya dia adalah seleb artis mantan seorang magician itu. Konon saking hebatnya dia, dia, dia. limbah pun bisa dia, dia bikin ngerempak. Ternos pun sungkem. Huh? Joker pun huh? yang jahat huh? itu jadi, jadi taubat dan rajin ibadah. ibadah. Jadi rajin tahajud dan sholat duha Aduh, ada gosip, ada gosip apa ya tentang dia? Aku jadi kepo ini. Publik figur tersebut dikabarkan telah melakukan pelecehan seksual. Tindakan keji tersebut dilakukan kepada seorang wanita yang merupakan selebriti berinisial Lucina Lunlun 30. Keluarga dan netizen tidak menyangka bahwa Deddy tega melakukan tindakan beja tersebut kepada Lunlun yang mana adalah Istrinya sendiri, oh, jadi si Deddy ini melakukan tindakan pelecehan, tapi ternyata korbannya adalah istrinya sendiri. Berita apa nih? Sabar, sabar, ada masalah apa, ayo cerita ayo. Itu tuh, gosip ngaco banget, masa? Iya, iya, iya, emang gitu kok, adek baru ya di dunia pergosipan. Ya tapi gak masuk akal aja, masa yang gitu diberitain, masa istrinya sendiri? Aduh, adek ini gimana? Ini mah masih mending daripada postingan gosip kemarin. Mau denger gak gosip kemarin gimana? Gimana emang? Seorang politisi tertangkap tangan sedang mencuri. Ternyata yang dicuri adalah... Perhatian warga! <SILENCAL> Ibu sih enak, baca gosip gituan terhibur. Lah, saya baca gituan stres, Bu. Ya kalau stres, kenapa dibaca? Eh, saya baru ingat, Bu. Sebenarnya, saya baca akun gosip itu demi ibu. Demi aku? Aku? Waduh, jangan GR dulu, Bu. Maksud saya, demi dapat perhatian ibu. Demi dapat perhatian aku. Waduh, bukan gitu, Ibu. Dari tadi kan Ibu dia mulu nih. Saya mau nanya, jadi susah. Makanya, saya berupaya untuk mendapat respon dari ibu. Oh, gitu ya? Udahlah, bodo amat. Yang penting berhasil. Kuberi satu permintaan Monggo Hmm satu doang ya Saya gak mau buat permintaan untuk ego saya sendiri Bagus Terus permintaannya apa Terus terang Saya merasa sedih Karena saat ini Banyak terjadi konflik Salah satunya Konflik antar umat beragama Dimana tiap individu merasa dirinya benar Dan paling berilmu sehingga merasa bebas untuk menjudge orang lain Serta mereka tidak menerima perbedaan pendapat Bahkan yang paling parah Muncul ancaman, hujatan, bahkan persekusi Hanya karena menyuarakan hal yang tabu bagi sebagian orang Sehingga faktor kemanusiaan pun diabaikan Jadi Saya ingin semua orang berdamai Semua agama menjadi benar Agar tidak ada lagi perpecahan Lah, Jin. Kenapa, Jin? Kaffee! <Dalam London> Jadi Ibu sebenarnya bukan hantu kan? Gini aja deh, saya tanya ya. Apa ada hantu yang seksi seperti saya? Gak ada kan, dek? Gak ada sih yang sepede, ibu. Ya terus, kenapa dong dari tadi dia mulu? Oh iya, saya baru ingat. Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya. Sebenernya... Sebenarnya saya dari tadi lagi nahan modal. Jadi dari tadi itu ibu sebenarnya nahan buang air? Iya, kan udah dibilangin barusan. Pantesan. Iya, saya tuh dari tadi lagi diare. Kebanyakan makan janji manis. saya lu bu. Tuh kan kamu lagi kan? Adek sih ngajak ngobrol Saya jadi kericiprit ini Kericipit, kericipit Salah bu Yang bener itu Kece, kece Curut Curut Nah itu baru bener Wah makasih ya pengetahuanku jadi bertambah Sekarang, Sekarang semua, semua sudah terungkap, sudah terungkap. Bahwasanya alasan si ibu ini diam dari tadi adalah karena si ibu ini sedang konsentrasi menahan modalnya. Rupanya saya sudah salah sangka sama si ibu ini Saya sudah kelewatan Baiklah kalau begitu saya harus minta maaf sama si ibu Bu, <tuh> saya mau minta maaf sama ibu karena saya sempat berpikiran kalau ibu itu hantu <tuh> meskipun muka ibu mirip hantu Bang. rambut ibu kayak dajjal saya nggak layak mikir kayak gitu maafin saya ya bu eh kok ada anjing hilang goblok Bang Bang, Bang kernet. Double kill. Bang, Triple kill. Bang. Kenapa Mas? Ada masalah apa? Ini loh Bang, ibu-ibu yang tadi sebelah saya tiba-tiba hilang. -tiba ibu-ibu? Iya, masa sih gak tahu. Hmm. yang pakai baju hijau bukan? Iya iya iya bener Yang rambutnya kayak Dajjal? Iya, iya iya iya iya iya. Yang kolesterolnya tinggi? Huh? B -b -b -bisa, jadi. bisa jadi bisa jadi bisa jadi. Doyan makan bakso. Yang yang? Bodoh amat. Dari tadi nanya mulu. Sebenarnya tahu nggak sih orang yang saya maksud? Hei, sebenarnya saya nggak tahu sih. Kalau nggak tahu kenapa nanya nanya? Iseng aja. Huh? Coba mas tanya sama ibu-ibu yang lagi duduk di sana. Itu ngapain ibu-ibu duduk di situ? Ngapain saya disuruh nanya ke dia? Emang ibu-ibu itu yang saya cari? Aduh, ibu ngapain boker di situ? wah parah nih terpaksa pindah tempat duduk lagi gara-gara si ibu gak Pak seisi bus gak ada yang waras gua harus buru-buru sampai nih mudah-mudahan aja gak ada hambatan waduh kenapa lagi nih jangan bilang kalau busnya mogok Duh, mogok nih. Itu kan benar. Ada-ada aja nih. Semuanya, ayo turun. Busnya mogok. Santai aja ya, turunnya. Jangan saling dorong. Apa nih? Halo? Halo, baby. Katanya lagi jalan. Iya, tapi ini loh. Busnya mogok. Iya sih. Emang ya, itu bagusnya di mana? Di jalan tol. Ii, hmm, kamu ngomong jorok. Hah? Bercanda kali ah. Pak. Emang di kilometer berapa itu? Di kilometer. Bentar. Eh uh, kilometer 666 666? Udah kayak pengunjar seran aja. Ada-ada <laughs> aja nih kamu. Oke, we are the world, we are the champion. 1 2 3 4 kan angka pemuja setan. Kok bisa ya bosnya pas banget nongok di sini. Jangan-jangan ini bos hantu lagi. Nampaknya mogok Nampak